Halo sahabat Nolomest Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan melanjutkan catatan belajar kita yang ke-15. Di modul ini kita akan mengeksplorasi layanan AWS yang terkait dengan pelindungan data dan pengelolaan jaringan. Ini juga akan mengeksplorasi integrasi teknologi blockchain dalam AWS Service. Apa itu blockchain? Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk membangun aplikasi di mana banyak pihak dapat merekam transaksi secara langsung tanpa memerlukan otoritas pusat yang terpercaya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut diverifikasi. Beberapa teknologi-terminologi lainnya, blockchain memungkinkan bantuan peer-to-peer -peer network di mana setiap partisipan dalam network memiliki akses ke share ledger, tempat transaksi dicatat. Transaksi dirancang, tidak dapat diubah dan dapat diverifikasi secara kriptografis. Pada high level, teknologi blockchain terdiri atas tiga komponen, yaitu distributed ledger, consensus algorithm, dan smart contract. Di AWS ada Amazon Athena, di sini kita dapat memulai query data secara instan dan mendapatkan hasilnya dalam hitungan detik. Di sini kita juga hanya membayar query yang kita jalankan. Lalu ini ada Amazon Macie, layanan keamanan data dan privacy data yang dikelola sepenuhnya menggunakan mesin learning dan pattern matching untuk menemukan dan melindungi sensitif data di AWS. Kemudian ada AWS Managed Blockchain. AWS Managed Blockchain adalah fully managed service yang memudahkan kita untuk join ke public network atau membuat dan mengelola scalable private network menggunakan popular open source framework seperti Hyperledger dan Ethereum. Hyperledger Public adalah open source permission blockchain framework yang dimulai pada tahun 2015 oleh Linux Foundation. Dalam kerangka ini tujuannya adalah menawarkan unique identity management dan access control feature yang membuatnya cocok untuk berbagai aplikasi industri seperti track and trace of supply chain, trade finance, loyalty and reward dan juga clearing settlement financial asset. Ethereum adalah platform blockchain terdesentralisasi yang membangun jaringan peer-to-peer -peer yang mengeksekusi dan memverifikasi kode aplikasi dengan aman, yang disebut smart contract. Demikianlah pembahasan pada modul 15, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.